Oke okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Gue udah lama ya gak bikin uh, konten kayak gini ya Udah hampir dua bulan uh, Kali ini Gue uh, bakal bikin uh, Dulu namanya ini uh, Konten spesial Tapi uh, beberapa kali Minggu ini ya, gue udah belajar dari bang uh, dari Beli ya, beli belian tutorial dan juga Ivan vlog tutorial Ivan apa Ivan um, sorry gue baca dari bang dari beli belian tutorial dan juga dari ikan um, tator eh, maaf ya <tuk> um, dan sebenarnya juga gue pakai juga dengan apa dengan pengesian deskripsi dan juga ada beberapa keyword ya yang situ sebagai Uh, yang misalnya dengan koma ya, itu buat uh, lebih mudah mencarinya Misalkan kita mencari namanya prank pontianak, sayangnya di perang pontianak ini hampir uh, bisa bilang itu 90% persen itu isinya tentang hantu kuntilanak. Perang hantu kuntilanak, padahal Pontianak itu kan adalah -ada satu kota di uh, kota barat ya. Dan juga dua-dua dengan keyword itu, ya, Selain itu juga gua ngambil keyword uh, prank bahasa Kazakhstan dan juga prank. Uh, apa sulap yang perasulap ini gue banyak belajar dari Rinco Visroy ya bukan belajar sih tapi gue banyak beli ya beli beberapa ajaib dari Rinco Visroy dan kau paduan dengan sulap dan ini hasil adalah berhasil kali um, ini gue gak masuk kerja karena sakit ya lagi batuk lagi apa lagi, lagi musim sih cara musim apa batuk pilak itu lagi musim dan kemarin gue udah ke dokter, dan juga udah ke bekam sesuai apa, um, kekuatan, pengobatan uh, dari Rasulullah. Kan um, madu dan bekam ya, kalau di Rasulullah ya kalau sakit, Bekamkan dulu ya bismillah. Oke, okay. hmm. gue udah mencoba yang namanya tuh trik dari pelosan yang diajarkan oleh uh, bang Isan Tutor dan juga ada bang beli belian belian tutorial ini berhasil banget ya gue coba dengan uh, 131 tiga satu lalu gue coba dengan formula 333 berhasil uh, salah satunya adalah channel uh, sorry, salah satunya adalah video gue tentang uh, video gue tentang Carl Judi ya, Carl uh, seorang barber shop ya, seorang tukang cukur yang uh, sekarang beliau udah meninggal ya. Carl Judi itu udah meninggal. Uh, gua penemukan itu di TikTok dan waktu gue publish tahun lalu itu nggak viewersnya tuh nggak apa enggak selama gini. Nih pas gue udah uh, upload ini viewersnya tuh meningkat terus sampai sekarang udah mencapai 9000 dan e, mau ya. ya semoga ini gua dapat e, apa dapat izin dari Darman ya Darman yang pengupload, pengupload pertamanya itu kan namanya Darman orang India sih kayaknya semoga gua dapat e, apa izin dari Darman sehingga video ini bisa kan ya cuma satu video ya karena channel gua yang ini Tios Joko ini adalah channel prank cuma satu video dan ini sangat risiko sekali kalau gue bikin banyak video cuma ngejar dolar dan sebagainya uh, dengan mencopot video lain terus gue kasih translate uh, subtitle ya yeah. itu gak orderly sih bagi gue cuman kemarin tuh gue tuh gimana ya tahun lalu tuh gue tengah satu kok videonya oke okay banget nih tentang si Carlo nih oke okay banget ya gue nemukan di tiktok lalu gue download gue uh, sambung ya satu sampai 1, sampai akhirnya gue ngambung lalu gue kasih subtitle itu dia sih sebagai motivasi apalagi itu video gue nemukan pas PPKM ya karena gue gak, gak ada tempat buat prank ya ada tempat buat bikin konten itu gue bener-bener apa ya soalnya bener-bener mati kutu ya prankster Indonesia tuh udah berapa kali sih mati kutu ya, tahun 2020 sempat mati kutu sih berapa bulan yang lama tuh tahun 2020, tahun 2021 cepat-cepat juga mati kutu. cuma 2-3 bulan ya kalau tahun lalu ya. perasaan Indonesia tuh banyak yang apa? bingung. Uh, bingung makin konten gimana kan. Perasaan juga gua kan. Um, gua punya dua channel ya saat ini ya. Satu channel bahasa Indonesia yang musikus suka, suka prank eh uh, satu lagi tuh di my life ya Banjur nih. Karena gue nanganin banget yang namanya pameran dan festival. Sebenarnya tiga. Itu satu lagi itu dunia film. Kalau dunia film ini agak apa sih? Agak susah ke enggak sempat, sempat malah bikin review film. Mungkin gue bikinnya di blog aja terus di blog aja di, di setyoko.web.id. Di review film, karena gue tuh seneng, demen banget yang namanya film, ya. terutama film Hollywood. Gue seneng, seneng, seneng dengan namanya film Hollywood, lagu, uh, lagu barat ya. Tapi kalau makanan, gue tetap pilih Indonesia. Oke, okay? ada hubungannya tentang sama butter dan juga uh, favorit uh, film atau, ataupun uh, tentang uh, lagu. Gue sedang bahasa Inggris dari kecil ya, karena... Asek dengarnya, dan itu juga nggak ada hubungannya dengan patriotisme. Kita kita bisa mencintai apa yang kita suka, gitu. itu manusiawi ya. Misalkan kita senang namanya uh, bola ya, kecil. Um, siapa sih yang nggak suka bola kan, untuk cowok kan. Tapi untuk, untuk cowok ya, banyaknya humanitas. Cewek, cewek juga ada, tapi nggak banyak. Ya, tapi yang benar-benar universal itu adalah film. Semua, semua siapa yang gak seneng film? Um, terutama film Hollywood, kita, kita gak kita usah um, menafik ya kalau kita gak suka film Hollywood dan kita juga jangan menafik kalau kita um, gak seneng lagu barat artinya um, kita menyukai apa yang kita suka uh, dude ini gue cuma satu kali bikin uh, apa bikin video uh, uh, apa dari Daman, karena gua takut, karena dia ini channel besar gitu Semoga aja dia ini orangnya ya, apa, gak jahat ya, gak masingin gitu, gak pelik gitu Sehingga uh, satu video ini bisa lolos ya, alhamdulillah ini udah sampai 50 lebih, 50 ribu rupiah atau 5 dolar kalau di, di, di, di, di sehingga kalau lagi gue bakal dapat yang namanya sepuluh luar pertama. Oke, tadi berbicara tentang nasionalisme ya, gue lebih suka bahasa Indonesia sih. Gue lebih senang yang negara Indonesia karena gue asli sini. Tapi kalau gue senang bahasa lain, bahasa Inggris itu menurut gue itu emosiawi. Kita, kita gak bisa bohongin yang bajar kita sendiri. Um, selain itu, itu juga kita dan, suka film barat ya kenapa kita suka film barat kenapa kita suka lagu barat ya kenapa gua suka lagu barat ya karena apa sih uh, seneng aja gitu nggak uh, ada juga beberapa lagu Indonesia yang yang gua suka ada film Indonesia yang gua suka tapi mayoritasnya barat sih kalau kalau lebih gua sih itu dan itu, uh, dan itu ya, emang apa emang sifat gua gitu tapi uh, dan itu enggak ada hubungan dengan yang lainnya enggak ada. Atau tahu diterangin lagi sendiri di sini ya. Itu enggak ada hubungan dengan lainnya gitu. itu karena kalian suka eh kita suka, uh, suka musik barat, kita suka, suka lagu barat itu udah biasa itu, itu manusia hobi gitu kan. Sama juga kalau lu senang lagu Korea, film Korea, itu itu cepat tadi elu gitu kan. Lu suka film Cina. Lu suka film um, Spanyol kan atau Telonovela atau FTV itu hallo gitu. Itu enggak ada hubungan dengan apapun. Cuman di Indonesia gitu kan gue. Cuman kalau makaran tetap makan di Indonesia karena bagi gue itu makanan Indonesia itu enak ya, Apalagi ini e, gorengan. Apa sih yang nggak suka gorengan? gua senang namanya ada jengkol. Gua senang ayam goreng dan geprek senang gua. Uh, justru kalau justru gua pernah punya cerita ya, Secara pengalaman gua pernah makan makanan barat dan itu gua menchat sama 2 hari 3 hari. Tahun 2017. Oke, okay, ini sekitar aja yang sekitar secara aja memang lalu. Sekarang tentang teknik ya, teknik. gue pakai teknik satu uh, tiga 131 dan jadi udah gue gom omongkan kalau video gue tuh ada yang melanjut ya tuh ada sampai 9000 sembilan ribu tayangan. Um, selain itu juga ada tiga tiga tiga ini juga cepat mencapat apa cepat uh, family yang pernah dibangun sama sini pernah dibilangkan sama belian tiga ini juga um, percepat tayang mau jangan itu enggak tiga um, hmm, itu juga gue juga pernah nonton tujuh ratus tujuh tujuh itu juga apa itu dari orang lain juga sih siapa namanya, ya? ada gue nemuin gitu artinya tujuh tujuh video, video asing satu video dia 7 video besar atau video dia dan gue sedang mengoplos ke video barat orang perang barat mau nonton video, video gue apapun ya, whatever ya, misalkan ada orang yang ngajak uh, gue buat oplos. gue selalu selepkan satu atau dua atau tiga uh, video yang sesetema sejenis dari luar negeri karena agar channel ini terkenal pertama kali kalau ada orang yang ngajak gue upload itu, gue selalu dulu ini tipe-tipe apa, Apakah vlog ataukah musik ataukah uh, prank kayak gue ataupun uh, motor ataupun whatever lah, kalau vlog ya, tipe vlog ya Vlog tuh gue biasanya gue postkan dengan yang namanya videonya taram dasar taram itu model rusia cakep banget orangnya cantik. Kalau um, motor gue gak tahu jarang sih temukan ini. Um, prank ya kalau misalkan prank itu gue sering padukan dengan um, kipak ya kipak karena itu stiker tujuan jualan gue di taman. Uh, Sambil juga gue padukan juga dengan um, juga dengan Dash for Rock ya Itu secara besar sih Kalau Indonesia nya gue padukan dengan um, Ujaya Fendi. Abis Habis itu ada Si Siapa? Lewane Habis juga ada si siapa tuh yang patuan tuh Karan juga sih Lupa namanya hmm. Lewane Ujaya Fendi. Dua puluh Itu yang Indonesia-nya empat puluh -kan tujuh, empat puluh video empat puluh tujuh, empat puluh India dari puluh tujuh, India puluh tujuh, empat India tujuh, empat puluh tujuh, empat puluh tujuh, empat puluh tujuh, empat puluh tujuh, empat dm ya, DM ke segam gua, Dom Tio, spasi uh, kecil, Torito, oke, okay? cuy dan besok gua bakal bikin satu perang lagi sih, tayangnya hari Sabtu. Gua selalu tayang perang itu tiap Sabtu ya, pagi atau siang, awalnya atau awalnya malam, tapi gua bikin itu uh, mungkin siang kayaknya. Uh, gua bikin perangnya Jumat, satu tayang, Minggu opros sampai Sabtu seminggu itu gue Oplos, gue juga main SEO gue gak main FPM, karena gue takut karena gak mudah oke okay, SEO, sampai kembali sampai jumpa di next spesialnya